Halo guys, welcome back to Bongkar Doa AM. Seperti biasa, memainkan modal sedekah ya, guys, ya. Oke, karena sedekahannya diklaim langsung 6M lebih kita mulai dari 6M dapat skater dan beginilah hasilnya, cok. Kita kasih makan ke Fafa ya, guys, ya. Tuh, oke dapat empat skater ya, guys, ya. Sekali spin doang, cok. List to Batman yang tangan bagus. biasanya tangannya buri, cok. <tuh> kembali ke permainan so, oh, semoga tiga tirai jos. So, Oke, tiga tirai lagi ya guys so, Apakah akan langsung jadi? Jadi apa man? Jadi bau. <laughs> Oke, okay, okay, lanjut ke permainan ya guys so. so. oh, ya. Sah. So. Sah. So. So. Oh. Oh, dapat ya guys. Lumayan sih Kita lanjut ya guys. So. Oh ya jangan lupa request lagi ya guys ya, request request request request request, request. Anjals Pokoknya oh, jangan lupa cow request, pakai pantun-pantun lah cowo biar ada keren cowo Oke okay, oke okay, ntar gue tampilin kan komentar kalian cowo di layar, anjals Oh ya untuk video-video uh, sebelumnya Gue putarnya di live ya guys ya, besok gue live malam minggu ya guys ya Oke okay, oke, okay. sekalian sama yang Dapat tuh lima orang tuh ntar gua di live ya guys ya gua begini oke okay, oke okay. slow aja tenang slow slow kalem ganteng oke okay, oke okay. pasti gua puter kok tenang aja uh, besok gua live ya guys ya besok gua live ya guys ya malam minggu ya guys ya jadi siap-siap aja cok. nyalain cok notifnya kita seneng-seneng lagi ya guys ya oke okay, kembali ke permainan ya guys ya Ya, segini-gini aja cok bahkan dikurangi sedikit demi sedikit nih sama si leon kampret seperti biasa nih mah kayaknya nih leonnya balik letah ya ya baru ngasih sedikit udah diambil lagi ngasih sedikit diambil lagi sampai kadang-kadang leon leon gue ingetin ya guys, sekali lagi request ya guys, request ya, gisnya, hanya request, hanya request ya guys ya kan bagi-bagi chip kita, uh, bakal muter request di live streaming ya guys ya biar seru aja co, biar interaksi langsung sama kalian tuh. Trot, trot, trot. pokoknya kalau up nanti gue kasih lah chipnya ya guys ya, buat yang menang requestan ya guys ya tapi nggak semua co, gue tonjok ginjalnya anjir kalau semua <laughs> <laughs> kenapa bang nggak ngasih semua kita ngasihnya uh, tergantung dapatnya berapa ya guys ya ntar kita bagi dua sisanya buat muter requestan lagi Cok biar apa biar seru Cok biasanya kalau open-open request itu rame ya guys ya banyak yang hadir tenang santuy kalem aduh chipnya udah di lagi ya guys ya? ini akun ke 200 berapa eh 200 300 ya guys ya ini akun ke 302 atau 303 gua lupa ya guys ya gua salah moshiin videonya biarin lah nah ini kita ganti akun ya guys ya ini akun ke 134 ya guys ya akun ke 134 seperti biasa kita cari modal dido pucay ya guys ya gua salah ngurutin videonya guys ya Set, kita kasih makan panda trot manja gagal ya guys ya kita ambil preman lagi set set set kedok kucai seperti biasa ya guys ya trot trot trot trot trot oke okay, dapet scatter ya guys ya di bete 880 wow Mega win cuman 40 ya dapet big win ya guys ya eh mantap lumayan ya guys ya lebih biasa kita ngasih makan panda ya bisa ya. langsung di bed 75 ya guys ya kenapa long 75 kata kita GG Wow dapat full ayam ya guys ya ini gua sering banget cowok dapat full ayam kadang-kadang nih si Leon Kenapa enggak pulang macan anjay udah dikasih minta lebih anjir nggak bersyukur banget nih orang kata si Leon kata Leon ya guys ya karena gua udah pinter cok gue udah pinter kalau gue lanjutin biasanya dapet tuh ayam tuh di upload lagi sama si Leon jadi gue keluar ruh, ya guys, ya. <laughs> uh, gua cari -cari room ya guys ya di sini gue cari-cari room ya guys ya cari-cari room dulu set set cari room apa bang enggak tahu nih gue iseng-iseng aja nih trot masuk lagi hmm, keluar masuk lagi hmm, kurang bagus keluar masuk lagi aduh Oh, gua petin aja deh Nah di sini dapet dapat tiga ayam ya saya nggak jadi gue cepetin <laughs> karena tadi kita dapat full ayam jadi kita uh, cari tiga ayam ya tadinya gue mau nyari tiga bambu kalau nggak tiga terasa ya guys ya cuman dapatnya begitu ya udahlah cok tiga ayam nggak masalah Cok. Alo, ini video agak lama ya, guys. Ya, karena gue main-main, cok. Main-main gimana, cok? Main pindah-pindah aja, cok. sini dapat skater ya, Trot tangan burik ya, guys. Ya, udah kali tiga, malah 4 cuma Cuman dua doang, cok. Udah gitu isinya, apakah akan membagongkan? Uh. Hmm. gua lupa-lupa inget ya guys Ini videonya soalnya udah uh, ada lama nih. Nah. Nah. Ayam cerot. Uh, malah macan, cok. Depannya ayam anjir. beberapa hari ini gue sekater nggak pernah nambah ya guys ya walaupun dapat 3 kali 16 nggak pernah nambah nih soalnya si kadang-kadang jadi gua uh, rada beralih ke si papa ya guys ya uh, rumah dalam kita Oke okay, dapat sekater lagi ya guys ya mudah-mudahan masih jadi nih 3 kali dua bilas ya guys ya tumen-tumbenan nih sah -sa. Aduh, mencerok, aduh, mencerok, aduh Oke, dapat nih guys ya Oke guys, gue ingetin lagi ya guys ya Jangan lupa ya guys ya, request-request lagi ya guys ya Pakai patun kalau bisa, coba biar bacanya itu di, di, dibacanya itu enak Kalau ada patun-patunnya, nanti kan kita requestnya bakal ubah di ini ya guys ya Di live streaming ya guys ya nah, Buat open-open requestnya nya kita live streaming aja guys ya Insya Allah besok gua live streaming ya guys ya setelah MPL udah habis MPL ya guys ya. Soalnya gua nonton MPL dulu cok. Kita live nya malam aja ya guys ya. Malam minggu ya guys ya buat para jomblo aja sih. Oke. Punya request request ya guys ya, request request copak pantun cok cuman pantunya yang kreatif cowok jangan yang udah-udah co pantunya udah itu, itu lagi, itu lagi, jangan dipakai lagi co oke okay, oke okay. anjir anjah trot anjah 1 b2 atuh co habiskan skinnya dulu abis, ya guys ya setelah ini, apa ya? gua lupa, cok. Wih, dapat mega cerotnya, guys! Ya, Kisya dari si Macan tutul kita naikkan satu tingkat aja ya, guys? Ya, kenapa bang? Satu tingkat, entah cok. Gue serasa cupu, pokoknya. Gue cuma naikin satu tingkat doang, bro. Cerot. Oke, dapat diwini, guys! Ya disini gue barbar, coba langsung gua tingkat di satu tingkat, oke okay, dapat s ya guys ya, atau si tapak kaki ya guys ya, tapak kaki apa ini, ada yang bilang kucing, ada yang panda, entahlah, oke, okay. tapi harusnya ya di sini ya guys ya, jadi 1B500 nih. Ya. Oh, jadi kita simpan ya guys ya, di akun utama ya guys ya, kita tabung-tabung-tabung-tabung ya guys ya, kadang-kadang gue juga kalau lagi bosen tabungan gue pakai cok 500-500 buat 500, gue pake kalau lagi bosen ya guys ya kalau aku udah habis pengen nyepin nah kita ambil cok kita langsung main di makbet kadang-kadang gue sambil nonton live streaming si JJ Singkat sih cok gue nonton dia ngambil 500 gue juga ikut-ikutan nahi kadang-kadang gue 2b habis mau gak dapet apa-apa dia dapat mau banjir tapi gue bisa kontrol sih, gue stop sih kalau udah habis dua beli itu. Oke ya kisah lumayan jadi ya kisah dan di sini malah DC, Mangka, ini, disini, uh, deh cocok, mangta ini ciliand. di sini mau gue pasin nih kayak, cepat cepat cepat, yang cepat aduh gak kalah ya, kisah. gara-gara ditendang harusnya itu kalau nggak ditendang cipot harimau ya bisnya mungkin lewannya tahu cok bahaya ini kalau nggak ditendang jadi gua ditendang cok tapi gua paksain masuk lagi gagal ya guys ya tep cok tep cok cok mungkin gua naikin bet ya guys ya yang biasa tau kan dapat gede co. gua stop di 1d 550 ya guys ya oh satu 560 sorry sorry sorry nah setelah naik level udah disimpan ke pertama kita gaskan ya guys ya pindah ke Vava ya guys ya ini kecepatannya gua cepetin ya guys ya dua kali lipat biar enggak kelamaan cowo. Biar jangan kepanjangan videonya tuk, tuk. jangan lupa pokoknya jangan lupa request ya guys ya jangan lupa request ya guys ya Gak usah ada kata kunci lah yang video ini mah ya guys kita live ya guys Buat terlalu mengingat, mengingatkan ya guys oh, banyak yang ngelihain bang kapan live kapan lab, pusing juga cok, ke kepala cowo. Oke dapat kakek jepit ya guys ya hmm. Isinya 1B600 ya guys lumayan cok, Ini kita habiskan dulu cok 100 spinnya kita pasang masbet ya guys ya jenis berhadiah cok nah dapat sekitar cok jenis yang berhadiah lumayan cok oke cukup sekian ya guys ya uh, pokoknya jangan lupa request share like komen ya guys ya see you next video bye